Bapak ibu semua, tombol yang selanjutnya adalah tombol notifikasi, di mana tombol notifikasi ini akan memberikan seluruh informasi yang masuk ke dalam sistem e-learning madrasah. Tombol ini mirip seperti Facebook, di mana semua notifikasi dan informasi akan masuk ke dalam sini. Kita lihat semua untuk melihat seluruh notifikasinya. Di sini ada notifikasi 17 detik yang lalu, Artika Sarifadila bergabung kelas Smart sama Online, dan berbagai informasi notifikasi lainnya.